Mazida, baad, al wal wal wal alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dan juga kesempatan yang dengannya kita mengharapkan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul dengan suatu tujuan yang sangat mulia yaitu majelis ilmu majelis yang memiliki banyak keutamaan sebagaimana diterangkan di dalam berbagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam Masih kita di dalam Pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar Linukbatin Minal Ulama Ya Wa qabla an Nabda'a Fi Dars Wa hibbu an As'ala ikhwani Au Wahidan minal tulab Andak ya akhwana Abdul Aziz Udkur lana syurutal baik Sebutkan syarat-syarat Jual beli Ya Sama riboh Apalagi La tandur ilal kitab Ya Ia ya, dewasa maksudnya jaisut tasoruf, bisa bertindak melakukan jual beli, tidak dungu, paham akan nilai suatu barang atau uang apalagi ya. barang jualannya harus. Halal, yeah, ya. halal. Ubahul inti fau boleh mengambil manfaat darinya atau halal mengambil manfaat darinya. Apa lagi? Hendaknya fitrah. aya Eh buat apa Hendaknya barang itu dimiliki oleh penjual Iya. Ani si penjual memiliki mempunyai barang yang dijualnya Yang kelima, yang terakhir kita ambil, iaitulah syarat yang kelima. Endak ya Fajar? Hmm? Iya, ini barat baranya diakat terjadi akad pada barang tersebut bisa diserah terimahkan, serah terima, artinya bisa dipegang oleh pembeli, diterima oleh pembeli. Adapun barang-barang yang tidak bisa, tidak mampu ya, si pembeli menerima barang tersebut, mengambil barang tersebut maka kedudukannya seperti ya, barang yang tidak ada. Tidak sah jual beli. Ya. Ya. Kita sebutkan beberapa masalah. Terkait dengan. Syarat yang keempat yaitu hendaknya barang yang dijual terjadi akad pada barang tersebut dari barang-barang yang halal dimanfaatkan digunakan baik itu minuman, makanan, pakaian atau peliharaan dan lain sebagainya Ya, diantara masalah hukum jual beli kucing. Apa hukumnya menjual atau membeli kucing? Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh menjual boleh menjual kucing. Ya, ini pendapat Al-Hasan Ibn Sirin. Al-Hakam Muhammad Imam al sauri Imam Malik, Imam al syafii serta Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya dari kalangan ulama. Iya. Apa alasannya? Karena kucing itu bermanfaat dan tidak diharamkan memeliharanya. Ini alasan ulama-ulama yang membolehkan jual beli kucing. Ia, ya. kalau ada kucing, tidak ada tikus terucici yang tinggal di dalam rumah. Ia, ya. balau cici. Ini alasan yang ulama yang membolehkan jual beli kucing. Ya pendapat yang kedua haram menjual kucing. Ini pendapat Taus Mujahid Jabir bin Zaid Ahmad Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Pendapat ini juga adalah pendapat Alawihriyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Mushshakani rahimahullah taala serta Imam Sunanani. Apa alasannya? Yaitu ya, hadis yang melarang dari jual beli kucing. Ya. Walakun kata syekhuna Muhammad ibn Hazam al Fadli rahimahu hafizahum taala hadis ini adalah hadis yang muann, hadis yang cacat dari seluruh jalan-jalannya. Ya. Sehingga dia melihat, memandang. Val ahuharu huwajawaz yang nampak dari dua pendapat yang ada bolehnya jual beli kucing Allah Taala alam hanya saja kalau kucingnya liar atau kejam, ya, dia bisa mencakar. Pemiliknya dan juga tidak mendatangkan manfaat, katanya ini tidak boleh dijual kerana hukumnya seperti binatang buas. Allahul Mustaqim, tingkah luka ya. makada cuki. Allahul Musta'an iya. Jelas ya. Ya. Yeah. Kita lanjut sedikit, yeah. ya. Yeah. musannif rahimahullahu taala: Khamisan ay al 'alaihi 'ala taslimihi li anna kal ma'dumi, fala Ya. Yeah. Idhuwa dakhilun fi bay'il gharar. Tidak halal menjual ikan di dalam air sudah kemarin atau pertemuan yang lalu kita sebutkan, dan tidak pula biji di dalam buah, Ini kurma, buah kurma. dan tidak pula burung di atas udara. Ini permasalahan juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, di antara ulama. Ada yang membolehkan kalau burung tersebut sudah atau bisa kembali ke tempatnya ke kandannya. Ya, tapi kalau tidak, maka dia kembalikan uang si pembeli tersebut, yaitu si penjual kembalikan uang kepada si pembeli. Kodenarewa lo kandanna Ya, di sore hari misalnya tidak kembali, maka si penjual ini mengembalikan uang kepada si pembeli. Ya. Allahumma musta'an walallabn fid-dara'i dan tidak pula boleh menjual air susu di dalam apa masih di dalam payudara belum diperah kambing atau sapi ini tidak kenapa karena jahalah yang terdapat di dalam jual beli seperti ini tidak diketahui kadar apakah banyak atau sedikit Allahumma musta'an aja akama natahamideneng kenapa perai wai sunnah sehingga kelihatan banyak pas di ternyata sedikit Allahumma musta'an ya sehingga masak gani ta walal hamd alladzi fi batni ummihi dan tidak pula janin bayi di dalam kandungan ibunya nih anak sapi anak bembe dia pernah jajangi induknya yang ini. tidak diperbolehkan. Demikian hewan yang lari dari kandannya, budak yang lari dari tuannya. Jelas ya. Allahul Mustaqim. Ini masuk di dalamnya, yakni walailhamalaladifibatni ummihi. Tentunya lebih-lebih apa yang demaskan asbul fahm. Ini tidak diperbolehkan, iaitu ya. sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malibuqari, rahimahullahu taala, dari sahabat ibni Umar, radhiyallahu taala anhumah. Kata beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an asbil fahli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari asbil fahli. Apa asbil fahli itu? Sebutkan oleh Imam Ibn Hajar, rahimahullah taala di dalam kitab al-fatih. Ya, katanya al-asbil fahli bi fathil 'ain wa iskalis sin ya'ni al muhmalataini wa fi akhirihim wahhadat katakan juga al asib iya yeah. <coughs> kalau al fahl yaitu adzakar minkulli haywanin farosankan au jamalan au taisan au bair dzalik maksudnya airnya air mani dari pejantan iya apakah itu kambing sapi unta ayam iya apa hukumnya menjual asbul fahal tersebut Jadi, diperselisihkan makna yang tersebut di dalam hadis tersebut. Apakah yang dimaksud di sini? Air, harga dari air mani tersebut. Air pejantan. Atau gajinya. Dan kalau seseorang meminjamkan jantan. Gambinya untuk... Menikah dengan jantan apa betina ya kambing sipulan dia beli atau dia sewa apa hukumnya? Iya ini hukumnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna ya. diharamkan ya. baik itu dengan ya, apa akad sewa atau membeli. Ini diharamkan. Kenapa? Ya, sesuatu yang tidak bisa dikadar. Ya. Ditakar. Tidak memiliki ya. kadar nilai dari sisi yang di, diukur. Nilainya. Dan juga tidak diketahui. Ya. Tidak bisa diterima juga. Allahul Musta'ana. Ya. Ya. Jadi asumbang bawah ni narekongka bembek leita tame meloi, ya. Bali bola taminrangi misanya untuk pakawi misi bawa bembek wiranna. Ya, atau manu ya, dipinjamkan saja. Ja ada, ada apa tidak usah ada istilah jual atau disewa untuk selamat dari Permasalahan yang disebutkan oleh Al-ulama Allahul Musta'an Ya Walaupun sebagian ulama Al-Syafi'iyah Melihat Boleh kalau Akadnya adalah sewa Dengan waktu tertentu Dua hari misalnya Satu pekan Gangkak matampu manubirana, atau apa Matalo manukbiranah <laughs> Allah Mustaan. Iya. <laughs> yeah. Allah Mustaan. Iya. Yeah. Kalau Syekhuna Muhammad Ibn Hizam Al Fadli, Hafizahullahu Taala, dia melihat yang benarnya di dalam masalah adalah pelarangan secara mutlak. Dan ini adalah pendapat Jumhur Al-Ulamah. Ya. Jumhur Al-Ulamah. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Hafidh ibn Hajar. Rahimahullahu ta'ala Imam Al-San'ani al Dan juga selainnya dari Ahlul Ilm. Ya. Kalau sekarang. Ya, sekarang kan modelnya cuma suntikan saja, Mani pejantan disuntikkan pada ya, vagina, apa sapi betina misalnya, ya. ndak didatangkan lagi pejantan untuk mengawini, apa hukumnya ini ya, tinggal disuntikkan saja seperti itu. Ya, kalau modelnya hanya sekedar apa itu tadi menyewa, ya, bukan dibeli dan ini juga memang berbeda pendapat ulama di dalam masalah ya. Allahu taala aknahu bis toab ya. yang jelas ya. kalau hanya sekedar atau bentuknya sewa. Ia tukang suntik disewa, kerana tenaga dan upaya yang ia lakukan ya, suntikkan apa benih ya, sperma pada uh, alat yakni betina ya, yang dengannya bisa hamil maka ya, Insyaallah Taala ini adalah perkara yang ya, dibolehkan oleh sebagian ulama. Allah taala ya. Dan tentunya sekarang dengan cara yang seperti ini. Ya. Kemudian qon al-musannif hafizahumullah taala man kana hiyya wa man kana qad ya, Ayakunal ma'qud alaihi ma'luman li kulli yakni sadisan Syarat jual beli yang keenam yaitu ayakunal ma'qud alaihi ma'luman li kullim min huma bi ru'yatihi wa musyahadatihi indal 'aqdi Hendaknya yang diakad atasnya yakni barang ya objek yang disebutkan yakni barang yang terjadi akar ya. pada barang tersebut diketahui ya, oleh pihak kedua pihak yakni penjual dan si pembeli dengan melihatnya atau menyaksikannya ketika terjadi akar wasfan atau ya, diketahui dengan cara ia mensipati barang tersebut dengan sifat yang membedakan antara barang tersebut dengan barang yang lainnya. Ya, tentunya dengan tipe misalnya tipe ini HP ya berbagai macam tipe merek jelas ya merek dan masing-masing sudah punya harga ya nilai tertentu. Ya. Allahumma sudah ada label atau ya. kemasan ya. setelah uji coba, ya, apalagi ada garansi sebahagiannya. Li anjahalata ya. qororun, kerana jahala itu adalah gharar ini ada bentuk kecurangan atau penipuan. Ya. Ada toror, ya. kanibara yang tidak jelas, ya. tidak diketahui itu adalah goror. Ada unsur ya. kecurangan. Walkoror ya. dan koror itu terlarang darinya, sebagaimana hadithnya ya telah lalu. Ya, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam goror. Hadis yang diriadkan oleh Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli al algoror, jual beli yang terdapat goror padanya. Yeah. Falasihku ayahsteria she'an lam yaroh maka tidak sah ia seorang membeli sesuatu yang ia tidak lihat atau tidak mengetahui suatu sifat dengan sifat sifat yang ya, dengannya dia mengetahui atau ya, ya dengannya dia mengetahui barang tersebut ya, dengan persipatan ya, yang mana dia telah pernah melihat barang yang semisalnya ya, tipe yang semisalnya atau merek yang semisalnya ya aurahu <-tuh> wajihal au jahilahu atau ya, ini juga tidak sah. Dia melihat tapi dia tidak mengetahui hakikatnya. Iya, yeah. yeah. Karena dia. Tidak pengalaman akan suatu barang. Yeah. Walaupun dia melihat. Tapi dia tidak mengetahui. Yeah. Kualitas. Atau nilai barang tersebut. Iya, yeah. Ini termasuk dia jahil akan barang tersebut wa huwa ghaibun an majlisil aqd dan dia dalam keadaan ghaib tidak hadir di majlis akad ni wasail al hadithiyah hadis sarana sarana sekarang yang dipakai oleh manusia-manusia sekarang ini Ini dalam jual akad jual beli Ya, yaitu sarana-sarana elektronik ya, media sosial ya ini diperbolehkan oleh ulama ya dan majelis akadnya yaitu ketika dia misalnya berbicara melalui telepon ya saya jual barang saya seperti ini ini tentunya dengan sifatan yang si pembeli sudah ketahui akan sifat ya. Ciri barang tersebut. Kemudian si penjual mengatakan, ya saya beli. Maka ini sah. Disitulah akad atau majlis. Disitulah majlis akad. Ya. Atau dengan aplikasi-aplikasi yang. Terkait dengan jual beli tak kalau kita mengetik ya, atau tekan tombol ya, beli itu sudah di situ majelis akad, iya majelis akad di situ Allahumma stano kemudian Sabi'an Yang ketujuh yakni Syarat Jual beli yang ketujuh Ayakunathaman makluman Hendaknya Nilai atau harga Diketahui Bitahdiri si'ri sil'ah Al-mabi'ah Dengan menentukan harga Barang yang dijual Sekian harganya Ya wa ma'rifatu qimatiha dan mengetahui nilai. Iya. Nilai dari barang tersebut. Ya, diharga diketahui dan juga nilainya, ya. Kualitas barang tersebut. Iya. Karena terkadang kita mengetahui Iya. harga barang tersebut tetapi nilainya tidak tidak sesuai dengan harganya, ya. Dipako bodo ni asenna. Iya. Allahumma Allahumusta'an. Anggaplah si penjual bilang harganya 200 ribu. Ini kan harganya diketahui. Tetapi apakah betul barang tersebut nilainya seperti itu? Di pasaran Ya, secara umum harganya seperti itu. Kalau harganya misalnya cuma 100 ribu. Kemudian si penjualnya bilang 200 ribu. Ini kan ya, diketahui ha, apa harga yang disebutkan tetapi nilai barang itu tidak diketahui dengan sebenarnya. Jelas ya? Allahu musta'an. Maka ini tidak diperbolehkan juga. Artinya hendaknya diketahui harga barang dan juga nilai kualitas yang sebenarnya. Ajakamma asli nami dua ratu Palsu yang dijual Mau juga dijual ya. Apa dengan harga asli Allahul Musta'ana Artinya nomor 2 Nabi Sekarang Kita masuk ke Masalah berikutnya. Ya, dari masalah mimmasailil jual beli. Tau Kitabul Buyu', al-mas'alatu as-sadisah. Ini telah selesai masalah yang kelima yaitu syarat-syarat jual beli. Sekarang Masalah yang keenam yaitu jual beli yang dilarang, yang terlarang darinya. Ya, نهى nah Ka yeah. الشارع yeah, katanya syariat yang mulia ini, yang bijak ini, ya, penuh dengan hikmah ya, kebijakan ya, melarang sebahagian jual beli apabila berakibat ya. dari jual tersebut, jual beli tersebut, yaitu menelantarkan apa yang lebih penting dari jual beli tersebut. Ya. Terlantarnya. Hal-hal yang lebih penting. Dari jual beli. Seperti. Menyebutkan. Dari menunaikan ibadah solat. Ibadah-ibadah yang wajib. Yakni. Jual beli tersebut menyebutkan dari. Menjalankan. Ibadah yang wajib. Solat misalnya. Solat lima waktu. Ini tidak diperbolehkan. Atau terlarang jual beli tersebut. Ya. Atau memberikan akibat atau dorur kepada orang lain. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Di antara jual beli yang terlarang adalah. Ya. Al-bay'u wa shiru'u ba'dal adhani sani yawmul jum'ah. Jual beli setelah adhan kedua pada hari jum'at. Ini haram. La yashihul bai'u wa la syira' mimman talzamuhu shalatul jum'ati ba'dal adzanits tsani. Tidak sah jual beli. Ya. Dari orang-orang yang diwajibkan salat Jumat. ada kewajiban salat Jumat setelah adzan kedua. Ini Berarti keluar dari ucapan penulis dari orang-orang yang wajib solat Jum'at atas wajib melakukan solat Jum'at. tapi perempuan tidak wajib melakukan solat Jum'at, boleh melakukan jual-beli. Ya, anak kecil yang belum mumayis, belum balik juga, ya, sah jual-belinya. Tidak diharamkan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya nudiya ah, fas'au ila yeah. Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diserukan, dikumandangkan azan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala dzikrullah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Tinggalkanlah jual beli Jelas ya Yakni Iza nudiyalissolatimi yaumil jum'ah Yang telah diserukan, dikembandangkan azan kedua pada hari jum'at ya. Maka Bersegeralah Menuju yani, Solat atau masjid dan tinggalkanlah jual beli di sini kata penulis fakat Nabi Allah Taala Anil baii fi hadal waktu Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang dari jual beli pada waktu ini waktu setelah dikemandangkannya azan kedua Wan nahyu tak tahrim dan penalang pelarangan di sini konsekuensinya adalah pengharaman mengharuskan diharamkannya jual beli tersebut dan juga tidak sahnya jual beli ya tidak sah jual beli kembalikan ya. barang demikian ya uang si pembeli juga dikembalikan Allahu mustaan kenapa karena tidak sah Allahu mustaan ini telah tegak ijma' al ulama akan haramnya sebagaimana dinukilkan oleh Ishaq ibn Rawai, Ibnu Rushd juga Ibnu Hazm rahimahullahu taala serta Imam At-Thahawi. Semuanya ini menukilkan ijma' akan haramnya jual beli setelah azan yang kedua. Di hari Jumat, ya. dan bukan hanya sekedar ya, sampai ya, diharamkan, ya, apa jual belinya juga tidak sah, Allah mustaan. Kemudian, syarat atau ya, jual-beli ya, yang kedua yang terlarang di dalam syariat. Baikul asyia'i liman yasta'inu biha ala ma'asiyatillahi. Ya. Iaitu, menjual sesuatu barang-barang yang bagi, apa, kepada orang yang ingin menggunakan... Ya, barang tersebut ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ya. taala ya atau ingin ia gunakan pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa la yasihu bai'ul asiri liman tidak sah ya. tidak boleh menjual ya asir yaitu ya tinab anggur bagi siapa yang ingin menjadikannya minuman keras. Iya. Minum dijadikan minuman keras ini tidak diperbolehkan. Iya. Tuak cening, melona pancaji tu appai denawa ding. Kenapa? Karena Ya. dia ingin mempergunakan ya. Hal tersebut kepada perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menggunakan perkara, kepada perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Demikian pula. Walal awani liman yashrabu bihal khomr. Menjual. Bejana-bejana. Kepada orang yang ingin menggunakan ya bejana tersebut untuk meminum kamar minum minuman keras ya Allahumma musta'an ya Amo ya aja ma artinya dia minum minjam gelas ternyata ingin minum kamar minum minuman keras ya telepon saja polisi Allahumma musta'an Walabi usilah fi waktu fitnah minal muslimin dan tidak boleh pula menjual senjata pada masa fitnah masa-masa fitnah kacau terjadi pertikaian atau perkahlian di antara anak muda yang mana kedua kelompok ini semuanya adalah Muslim minal muslimin atau kampung Si A dengan kampung si B Yang mana mereka semuanya adalah Islam ya. Ini tidak diperbolehkan Allahul Musta'an Ya Allahul Musta'an Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa, wa ta'awanu alal birri Wa taqwa Wa ta'awanu alal ithmi wal udhwan ya. Tolong menolonglah kalian Di atas ya kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jelas ya? Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Qad tadahharat adillatu syar'i 'ala anna al-qusuda" fil al-uqudi mu'tabarah dan telah yakni nampak jelas dalil-dalil syariat bahwasanya maksud tujuan di dalam akad itu teranggap itu jadi patokan tujuan ya وَأَنَّهَا تُعَثِرُ فِي سُحَتِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ dan bahasanya tujuan itu maksud jual beli itu memberikan pengaruh pada keesahan akad dan rusaknya akad jual beli tersebut وَفِهِلِّهِ وَحُرْمَتِهِ dan pada kehalalan dan keharamannya dilihat pada maksud. Ya, apa maksudnya dia beli? Ya. Di mafihi minal i'anati 'alal ismi wal udwan. Ya. Apa dikarenakan padanya terdapat ya i'anah yakni pertolongan ya atau menolong di atas dosa dan permusuhan. musliman jadi senjata seorang jual ya, kepada orang yang ia ketahui bahwasannya dia ingin membunuh seorang muslim maka ini adalah haram ya batil Ya, karena terdapat bentuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wa idha ba'ahu liman ya'rifu anna hu yijahidu fisa bililah fa huwa ta'atun wa kurbah. Kemudian, sebaliknya, kalau dia menjual senjata kepada orang yang berjihad di jalan Allah SWT, maka itu adalah bentuk ketaatan dan pendekatan kepada Allah SWT. Ya, ya kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah atau Ya demikian pula tidak boleh menjual senjata kepada orang yang memerangi kaum Muslimin, Namo gisal dan ya. atau untuk merampok, ya. merompak, ya. menyandra di pinggir jalan. Allahul musta'an. Ya. Kenapa ini adalah bentuk ya. menolong di atas suatu maksiat Allah Subhanahu wa taala assalama ta wal afiah. Ya. Tidak boleh menjual budak muslim kepada kafir kecuali dia ingin misalnya membebaskan budak tersebut. Ini insyaallah taala naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atuubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh